Halo teman-teman. Selamat datang di channel Mainan Berkah. Wow. Di sini ada mainan mobil teman-teman. Wah. Ini mobil PLN teman-teman. Mantul. Kita masukkan kuah ya teman lagi yuk Wow di sini ada mobil balap ya teman-teman warna kuning mantul kita masukkan ke wadah teman Wow wow wow. Di sini banyak sekali mainan ya teman-teman. Ada ambulan, ada helikopter, ada juga mobil monster teman-teman. Tapi sebelum kita masukkan mainan ini ke dalam wadah, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe dulu ya teman-teman. Yang warna merah di bawah itu, teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, kita ambil yang mana dulu teman-teman? Wow, ini motor cross teman-teman Warna biru Mantul Kita masukkan ke wadah ya Kita ambil lagi Wow, di sini ada mobil Pemadam kebakaran ada tandanya ya teman-teman. Mantul. Kita masukkan kuadah. Lanjut yang mana? Yang ini ya teman-teman. Wow, di sini ada mobil ambulan. Keluarga teman kita, lanjut. Wah, di sini ada bus Tayo. Ini si gani teman-teman. Iya, selalu berani meskipun gelap, tiap tidak sendiri. Masukkan keluarga ya, lanjut yang mana yang ini ya? wah wah wah ini juga mobil pemadam kebakaran mantul Kita masukkan ke wadah ya lanjut yang mana yang ini ya teman teman wah ini adalah mobil dan truk. Wah, mantul. Masukkan ke ada ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya. Wah, ini ya. Ada helikopter warna merah. betul. Masukkan kuah ada ya. Kuah Ini ada excavator. Warna biru ya teman-teman. Wah keren. Masukkan kuah ada ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya teman-teman. Wah ini ternyata mobil molen teman-teman mobil molen warna oranye. keren sekali ya masukkan ke ada ya lanjut yang mana yang ini teman Wah di sini ada silani, ya teman-teman <totik> Tapi nanti aku tidak bisa jalan-jalan. Kemana -jalan. sih, tayu Warna kuning. Keren. Masukkan kuadah. Wah, wah, wah. Di sini ternyata ada mobil polisi, teman-teman. Ya, <tok> Is, is, is ternyata ini si Tayo teman-teman. Tayo, Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Melaju, melambat. Tayo, si tayo warna biru, keren sekali ya. Kenaskan kuah, dah ya. Kita lanjut Yang mana Yang ini ya teman-teman. Wah, ternyata ini adalah Willow dan teman-teman untuk mendorong tanah Wah warna kuning keren sekali ya Pencakan gua ada. Nah, yang ini. Ini adalah mobil pengangkut barang. Wah, ada ya, teman. Lanjut yang ini. Wah, wah, wah, ternyata ini mobil monster, teman-teman. <SILENCIO> Lagi sekali, ya keren sekali. tua, ada ya, Oke, lanjut yang mana? Yang ini, teman-teman. Wah, ternyata ini adalah mobil salen dan teman-teman. Wah, ada teman-teman. Wah, tinggal yang terakhir ya teman-teman. Oke. Wah, ini adalah si Rocky, mangkuk kayu. Si anak bus kecil akan pergi. dia pergi. Bus gembira Bus warna merah. Wah, keren sekali ya. Kita masukkan kuah, ada, teman. Oke, teman-teman mainannya sudah kita masukkan kuah ada semua teman-teman sehingga mainannya sudah penuh. Oke, okay, baik kalian jangan lupa dipencet tombol merah di bawah ya teman-teman agar besok kita bikin video mainan yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, sampai jumpa, bye bye.